Ya, anak. Ya, anak. Ya, nah. Nah. Hey, senangnya dalam hati. Bila istri dua. Seperti dunia. Anak yang punya. Kepada istri tua. Karena sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you Istri tua merajo Balik ke rumah istri muda Kalau dua-dua merajo Ana siram air Cus mak kita beladang ah! Cus cus Tolong mak ah! ah! uh, Banyak timbul Ah, ini ini ini ini timun akika. Ini, akika. ini akika yang punya kika yang punya bencong Nakika kau yang bencong yang bencong, Tum bencong, Tum kawai. Kawai. Ay, bencong. Eh, itu timo Nakika ya kau yang bancang kau ini Nakika yang bencong kau yang bancang kau yang bancang kau Nanti. <laughs> <Nggak> dicuci, kan? <laughs> enak enak, Mak, hmm. enak kali kayak Apa paha ayam itu? ini. Oh, iya, Mak, hmm -hmm. Ada nasinya lebih enak nih. <laughs> Ambil nasi, Ambil nasi woi. Be. Oh, itu itu nasi, nasi. Janganlah hidupku udah asin. <laughs> Lagi-lagi sambil makan kue klepon nih, Anjay. Mm. Heboh, semua jadi masalah heboh. Tanya makan donovinya, jangan berebutnya. Sini-sini jangan takut, jangan berebut lainnya. Aku makan ayam, enggak makan kambing. Jangan berebut, jambak kontraknya. Jambak jangan, tahu, oh. jangan berebut. Nyanyi makan ya, jangan takut jangan takut, makan. Let's happy aku ngari. Beti balapan sepeda. Eh, hey, Mbak Beti berbonceng hey, ya. Hey, Mbak Beti juara berapa dia? Syabelet. Ayah. Apakah dia terjatuh? Ya, dia di posisi kedua. Ya, Mbak ea, Beti. Ya. Iya, posisi. Eh, dia di posisi ketiga jadinya. Hahaha <laughs> Mbak Beti bodoh. Eh, Mbak Beti bodoh. Ayo Mbak beti, beti. Ayo, semangat Mbak Beti dong. Ayo, semangat Mbak Beti. Ayo, Jadi, di posisi kedua, eh, emak, emak, emak, emak, emak, gimana emak, emak, emak, emak, emak, emak,